Halo, kembali lagi dengan saya dengan Heru Rujo. Uh, saat ini saya akan berbagi pengalaman uh, dengan akun YouTube saya ketika saya mengajukan untuk monetisasi ternyata tidak setujui, tidak disetujui. Untuk uh, persyaratan monetize, monetize uh, YouTube adalah harus mempunyai 1000 subscriber minimal dan 4000 jam tayang pada awalnya. Uh, jam tayang saya sudah memenuhi persyaratan semua ketika saya ajukan uh, disebutkan ada konten pengulangan alasannya apa channel saya tidak disetujui untuk, di untuk dimonetisasi yang pertama dalam tinjauan kami pihak ya YouTube dikatakan konten saya disebut konten berulang di sini uh, ketika kita klik Alasan kenapa tidak disetujui, maka YouTube e, membeberkan apa yang boleh dan tidak boleh untuk kita lakukan dalam membuat konten. Contohnya, yang boleh dimonetisasi adalah satu revisi yang ditambahi e, bumbu humor dan analisa lisa pada konten yang bukan karya asli Anda. Berarti harus dibumbui humor dan revisi, walaupun bukan karya Anda. Klip dari konten orang lain Sebagian bagian dari ulasan kritik, berarti ada, walaupun dari konten orang lain, tapi ada ulasan kritiknya. Adakah suatu film yang dialog atau voice-overnya telah diubah? Nah, ini ada perubahan juga. Pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau mengakibatkan kegahang tentu saja itu ada analisa pertandingan ya kalau video-video olahraga selanjutnya video reaksi berisi komentar anda terhadap video asli nah, ada perubahan dari uh, video asli yang diberikan kom komentar terus rekaman karya kreator orang lain yang sudah anda edit dengan menambah jalan cerita sendiri atau komentar nah, ini yang boleh dimulai tes yang tidak boleh apa video singkat yang anda Kompilasi dari situs media sosial lain, berarti video singkat ini tanpa diubah, tanpa ada editan dari situs sosial lain tidak boleh. Koleksi lagu yang beragam dari artis, meskipun anda telah mendapatkan izin dari mereka, nah, ini kumpulan lagu dari artis-artis, walaupun sudah mendapat izin ini tidak boleh. Mungkin saya yang uh, kemarin saya ajukan itu ada kumpulan musik non copyright. Untuk Youtube, ini mungkin saya terkena di sini Ada kumpulan lagu-lagu walaupun no copyright Itu tidak boleh ya di Youtube Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda Yang diedit menjadi satu dengan sedikit tanpa narasi Mungkin acara-acara TV Tidak ada narasinya dan diedit sedikit itu tidak boleh Konten yang di-upload berkali-kali oleh kreator lain nah, ini tentu saja tidak boleh Promosi konten orang lain meskipun anda telah mendapat izin. Nah, promosi konten orang lain berarti bukan karya asli. Sebaiknya dalam membuat konten itu harus karya asli atau original. Beberapa saat yang lalu saya uh, bingung tidak disebutkan mana yang uh, konten berulang, maka saya menghapus beberapa video yang saya anggap berpotensi besar. Di sini tidak. Uh, yang kedua, ajukan banding. Ajukan banding ini dengan mengupload video dengan bahasa Inggris, biasanya jika konten kita memang asli tapi dianggap konten berulang, kita bisa mengajukan banding dengan membuat video bahasa Inggris. Dengan alas-alasannya, bagaimana kita membuat video, dan keasliannya bagaimana dengan bahasa Inggris lalu kita membuat balding. Di sini, uh, jika harus membuat banding saya harus kirim tang sebelum tanggal 26 Juli. ya. Tapi saya memilih untuk menghapus beberapa channel, saya ingin membuat konten yang original di uh, channel saya. Maka, uh, opsi kedua ini, saya boleh mengajukan ulang lagi pada tanggal 4 Agustus. 2022 Ketika saya hapus uh, Saya akan masukkan uh, channel yang original Dan mengejar jam tayangannya lagi Maka saya boleh uh, Mengajukan monetesnya lagi uh, Pada tanggal 4 Agustus 2022 Ini pengalaman saya ketika channel saya Tidak disetujui untuk Dimonetest, sebaiknya dalam Membuat konten Youtube Benar-benar uh, kreator. -benar anda, original Anda sehingga dapat dimonetize. Sebenarnya juga eh, dari komen dari beberapa youtuber yang lain eh, bahwa bisa kita tidak perlu menghapus tetapi menaktifkan eh, view-nya. Jadi view-nya jadi view pribadi itu bisa kalau dihapus itu saja jam tayangnya akan berkurang. Saya memilih untuk saya post dan akan mengisi dengan konten-konten yang original. Ini sedikit pengalaman saya tentang channel yang YouTube saya yang belum disetujui untuk dimonetes. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, para YouTuber pemula dan para kreator konten pemula. Terima kasih.